Oke, teman-teman semua. Selamat datang di channel JK YouTube. Di video pertama ini, saya akan berbagi tutorial dengan judul "Cara Mirroring HP Android ke STB B860H V5 versi root unlock". Kali ini saya akan mencoba mirroring HP ke STP yang sudah di root unlock dengan salah satu firmware yaitu firmware ROG Gen 4 Karena banyak teman-teman yang sudah mengikuti tutorial dari YouTube tentang mirroring tetapi belum berhasil juga Untuk itu di sini saya akan coba berbagi cara mirroring HP ke STB yang sudah di root Unlock tanpa berlama-lama mari kita mulai saja tutorialnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat jaringan internet dan akun yang ada di STB kita klik pengaturan yang ada di sebelah pojok kanan atas kita lihat jaringan internetnya Kita lihat akunnya Jangan sampai lupa Ntar kita samakan jaringan internet dan akunnya Dengan yang ada di HP Langkah selanjutnya Kita buka HP kita Terus kita ke Play Store. Kita cari aplikasi Google Home. Kita install. Kita tunggu sampai terinstall. Kurang lebih memakan waktu cuma 1 sampai 2 menit. lama Oke sudah 74 persen uh, sebentar lagi selesai setelah kita download Google home-nya terus kita buka Oke sekarang kita buka Google Home-nya. Hmm, sudah kebuka. Kita klik mulai. Kita lihat akun yang tadi ada di STB kita samakan dengan yang ada di HP. Oke kita klik akunnya. Kita klik Oke. OK. Kita klik berikutnya. Kita klik lagi berikutnya uh, Izinkan saat aplikasi digunakan Oke okay. Aktifkan bluetooth Izinkan Sedang mencari perangkat Oke okay. Kita klik lain kali Oke oh ternyata tidak kedetek. Hmm, sekarang kita cari masalahnya ada di mana. Coba kita buka STB kita lihat di setelannya. Jaringan sudah sama, akunnya sudah sama. Coba lihat kita ke aplikasi kita lihat semua aplikasi. Oke, kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya Oh, mana Chrome, guys. Oh, tampilkan aplikasi sistem. Oke, Ah ini Chromecast built in coba kita klik uh, Kita Uninstall Pembaruan Kita klik Oke. OK. Terus kita kembali Lagi Oke Kita kembali ke sini Kita coba lihat Di HP kita Kita buka lagi Google Home nya Oke okay. Apakah ke detek Oke okay, mudah-mudahan ke detek Kedetek juga Kita coba uh, Akunnya Sudah sama Oh Ini baru kedetek ternyata Kita klik Rock 5 3 Kita klik Ah, Sudah ini buat volumenya Itu 20% kita naikkan Coba ah kita klik transmisikan layar ini layar transmisi Oh sudah tampil di STB ya kita coba buka aplikasi yang ada di HP salah satu ini kita coba buka go live tv Oh sudah tampil ternyata teman-teman Ternyata tuturannya berhasil dengan kita uninstall pembaruan di Chrome Boil-in kita coba buka salah satunya di mana ya uh, Spot kita coba Oh ternyata tampil ya Oke design, kita lihat sama Ya kan hmm. Oke okay. um, Demikianlah kuali. tutorial dari ya, kita Saya Jika YouTube. Youtube Klik like Subscribe, subscribe. Comment Ini Tulis ya, ya. di kolom komentar Uh, upload video apalagi yang kira-kira berguna buat teman-teman sekian dari saya terima kasih